Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di channel Randu Jaya Di video kali ini Saya akan coba berbagi pengalaman Dimana mesin profil Atau mesin router ini Mengalami kebocoran listrik Di bodinya Dan Kita lanjut ke videonya Bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan di subrek aja dan like atau komen di bawah seputaran video ini kita mulai aja videonya oke terlebih dahulu kita buka dulu tutup ini a uh -huh. nah jadi kalian tinggal buka kabel yang ini aja nih ini kabel yang nempel ke body ya jadi kalian harus buka agar setrum yang bocor tidak langsung nempel di body hmm, seperti ini kalian tinggal tekuk aja, tekuk, tapi jangan sampai nempel ke body lagi, kayak begini, gampang kan? tinggal tutup lagi like <sighs>